Kali ini kami akan memberikan pelajaran pada kalian buku ilmu rufaqin ilmu farah itu artinya apa jangan katakan al itu beberapa kewajiban Fardun itu mempunyai arti beberapa arti. Di ya, antaranya Fardun adalah sama dengan kewajiban atau wajib. Kemudian fardhu Ini yang akan kita bahas, bukan yang mempunyai api wajib, bukan yang mengingat bega. Tapi yang kita bahas adalah, kalau dalam tahap beberapa bagian. Jadi ini nanti yang 6. dengan 6. peninggalan orang yang atau 5. peninggalan orang yang mati. Sehingga 5. 6. 5. 6. 5. adalah ilmu yang mengetahui tentang bagian-bagian malisan dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala khususnya dari Al-Qur'an dan hadis. Nih, nah, yang kami berikan nanti untuk bumbunya atau kitabnya, kitab yang kita pakai adalah kitab Matan Ar-Rahbah. Alhamdulillah, karangan Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain. Kalau kita bandingkan dengan apa yang menjadi kebutuhan kalian, ini sangat-sangat kurang. Mungkin harganya paling-paling 3000 atau berapa, lebih mahal kamu makan sekali. Padahal ini kalau bisa kamu gunakan tidak hanya dalam waktu satu tahun, tapi untuk selamanya. Lebih-lebih kalau memahami ilmu-ilmu Insya Allah gunanya untuk selamanya nanti. Tapi, memang sudah dinas oleh Rasulullah, wabah wa awal ilmu minyun zakumin ummati. Ilmu al-faraid adalah ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah dari umatku kata Rasulullah. Sehingga ilmu al ini kurang daripada berarti ya. Jadi banyak di madrasah-madrasah di pondok pesantren kan? itu yang memang mengajarkan ilmu faraid jarang. Ya paling-paling ya, munfarait yang didapat dalam itu fikih. Entah itu dari kitab takrif, entah itu dari kitab Fiqh apa. di situ menjelaskan tentang warisan. Hanya begitu. Tapi kalau yang menjelaskan untuk kitabnya sendiri menjelaskan khusus tentang warisan, ini memang jarang didapat oleh sebab itu kalian harus benar-benar memperhatikan dengan sungguh dan juga harus ada minat yang kuat untuk itu sebab apa? nyatanya sampai sekarang jarang kamu dapatkan orang-orang yang ahli dalam bidang hati waris. mestinya kalian sebagai generasi muda. semangat yang kuat untuk merubah supaya nanti jangan sampai ilmu ulama itu hilang secepat. Tahu banyak gini loh, kalau kamu mendapatkan suatu kemudian di suatu dan ditulis, jangan dibuka, gimana yang ada lengkap kamu? Ingin membuka kan? Jadi kalau kita itu sudah dikatkan, Rasulullah bahwa ini adalah yang pertama kali sirna, ya kita harus mempunyai maksud, kudunepi aku kudunepi, iso mempertahankan jangan sampai sirna sesampainya. Oh, sama, jadi kalau disitu terus jangan dibuka, malah kita menjadi hasil yang kuat ingin membuka. Kalau dikatakan oleh Rasulullah bahwa ini adalah ilmu yang pertama kali sirna, ya kita harus ikut hasil yang kuat, jangan sampai sirna. Jadi dalam ilmu Faraid nanti insyaAllah kita mau akui siapakah ahli waris diantara kita ini. Seperti ya, itu adalah lelaki, adalah seperempuan, itu siapa saja. Kemudian bagian mereka nanti berapa, berapa, berapa, seper, berapa, seper, berapa. Nah ini berarti yang kita belajar. Dan nah, itu, Semuanya kepecahan Kalau bilangnya misalnya kepecahan ya Kita harus juga kalau nah, itu Tidak, -tidak hanya karainya saja Tapi matematikanya ya Kukre Tuh Jadi Dalam ilmu karainya tidak hanya ilmu karainya saja Karena nanti yang yang pertama adalah Menerima makna dari bed itu Kemudian setelah menjelaskan, setelah dijelaskan, kemudian gimana, kita terapkan, kita aplikasikan. Jadi kita mengandai saatnya ada orang yang meninggal, ini apa, meninggalkan harta pusaka sekian atau mempunyai peninggalan harta peninggalan sekian Kalau perlu nanti, sampai wasyate piro, itu diutang orang, sebab tidak bisa dibagi kecuali dimana hutangnya harus dilunasi, wasiatnya harus dilaksanakan. Kalau seandainya ada kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan 300 pusaka itu pun harus dilaksanakan pada kedauan kesemuan. Baru bisa sisanya itu diwaris. Nah, Karena ini masih baru akan perkenalkan, nanti untuk selanjutnya nanti kalian pelajari saat dimakna. Perumah sekolah atau perumah berkali-kali tandaan status bukan bukan soal insom. Kita berikan semacam itu. Nanti setelah dimanen, kemudian kami sangat mengharapkan kalian bisa juga membaca dan menerima hal tersebut. Kemudian setelah dimanen, kita jelaskan ini keterangan yang kami berikan, kamu harus bisa kamu cerna. Kalau kamu sudah paham, kemudian kamu tulis, sekiranya apa? Untuk menghendaki supaya apa yang jadi pemahaman kamu itu tidak hilang. Suatu ketika, kalau lupa, kemudian kita bisa mengajar kembali. Lebih-lebih kalian mendapatkan pelajaran target atau pelajaran-pelajaran dari guru siapa saja, kamu kan ini sebagai murid. Kemudian itu gimana Tugas utamanya adalah belajar Jadi tugas utamanya itu adalah belajar Mana direzakkan dalam ilmu taklim-taklim asyid as-salluquh wati waktikroru alfun Artinya apa? Pelajaran yang baru cukup satu dulu tapi mengulangnya seribu kali. Oh betapa hebatnya kalau seandainya kalian bisa mengulang satu kali mendapatkan pelajaran, mengulangnya seribu kali. Nah itu seru misok, jadi Mestinya harus sudah bisa mengulang seribu kali. Kemudian, saya pada kalian, karena kamu kan baru mengijakkan kaki jenjang yang berikutnya, yaitu jenjang kalian. Maka saya mengharapkan, semua pelajaran yang kamu dapatkan dari madrasah jangan sampai ditumpuk. Tapi kali ini didapat, nanti diulang. Kali ini didapat, nanti diulang. Kali ini didapat, nanti diulang. Kalau bisa-bisa itu terus pasti mudah dan banyak yang kamu bisa paham dan dapat. Itu pasti. Jadi di saat ini, waktu sampai mengulang seribu kali. Enggak. mana pulang sampai di rumah, segera buka kembali pelaksanaan kawai tersebut. Diulang, masukkan dalam hati tidak hanya dalam penyidraan, tapi lewat pengamatan juga. Kemudian, kalau sudah diulang, satu, dua, tiga, sampai mungkin lima kali nah, kalau baru mendapatkan pelajaran yang pertama kali kira-kira banyak pasti mesti stripting itu juga akan mendapatkan matematika langsung kamu pelajari lagi itu pun kamu ulang mungkin sampai 5 kali atau 7 kali atau berapa yang penting sampai kamu paham kembali untuk pelajarnya lain pun ya jadi jangan hanya pelajaran-pelajaran wah ini pelajaran-pelajaran semuanya kita butuh ilmu kayak itu zaman ilmi, wakhirlah akhiran ilmi, wakhirul malaikat. itu. Jadi dunia ini bisa baik karena ilmunya. Mungkin kamu lihat dalam ilmu biologi sehingga kamu mengerti oh tanaman ini butuh, oh ini ada penyerbukan silang harus dilakukan oleh manusia, tidak hanya penyerbukan lewat angin, lewat hewan enggak. mau ngeluh oh. nggak? Penyakit pun demikian. Kamu juga ngerti dari ilmu kesehatan. pendidikan olahraga dan kesehatan. Ada masa inkubasi. Masa inkubasi itu apa? Masuknya bibit penyakit sampai terjadinya tanda-tanda penyakit tersebut. Sehingga kamu tahu. Oh, ini kok panasnya tinggi. Tapi kok kadang-kadang turun tinggi lagi. Kemudian kamu cerna. Oh ini kok nyamannya kok naik panasnya naik buruk tidak sampai sepuluh awan. Kamu tahu? Oh ini berarti penyakit melarut. Itu itu ilmu. Yang sepele pun butuh ilmu. Saya sering bilang contoh, manusia tidak ada yang sempurna. Tahfidi, rutin Yusof bisa membuat masalah korban. Tapi nek neko ini tanpa alat tabung aerosol, Sebab apa? Aku yakin dia tidak punya, tidak punya ilmunya membuat apa? Apalagi sampai cara mengirat tabung itu gimana? Mungkin tidak bisa. Apalagi kalau dibalik Okumunasi Itu pun disampai, harus ada ilmu Jadi Tanya sedikit, sedikit, sedikit Tapi gimana? Karena sedikit Sehingga tidak merupakan beban yang berat Sama dengan kita Masukkan sesuatu Dalam suatu gejara Suatu wajar Kalau kita masukkan itu sedikit demi sedikit Bisa tetap terlalu rapi Untuk labelnya mudah Tapi kalau sudah banyak Kemudian kita masukkan Tidak bisa rapi untuk mengambilnya dia juga sulit. Sama, kita belajar kalau sudah mid semester, baru belajar kembali Gimana? Pertanyaannya sama dengan mengambil kembali Gimana? Kamu nggak bisa Mungkin pertanyaannya A, Tapi gimana? Yang kamu bisa menjawab hanya A, A, K, untuk yang tiga bisa, untuk C bisa Ini contohnya kalau yang Kadang-kadang sampai punya ganda pun, iya, melahir apa? Di low trade. Jadi jangan malas sama belajar. Jadi belajar selesai. mungkin setiap kali mendapatkan pelajaran, langsung diulang, setiap kali mendapatkan pelajaran, langsung diulang. Saya yakin itu pasti lebih mudah dan hasilnya lebih banyak lebih efisien. Itu saja dulu dari kami. Saya pribadi atas perhatiannya, mengucapkan terima kasih. Dan sekali lagi jangan lupa kali ini dapat nanti diulang dalam belajar bahasa Mandarin. Jangan menunggu seminggu kemudian baru dipelajari. Jangan. Tapi kali ini dapat nanti diulang, kali ini dapat nanti diulang terus. Dengan demikian kamu dapatkan banyak insyaallah bermanfaat amin otomement asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh